Saya terima nikahnya dan kawenya dia Parmikasari Inti Surajiko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ngomong banyak Saya terima nikahnya dan kawenya dia Parmikasari Inti Surajiko. Ya saya terima Saya terima nikahnya dan kawainya Iyah Farmikasari Binti Surajigo Dengan mas kawainya yang tersebut Tunai Ya itu ya sudah ya, jadi ya. Ya. ya Baik dimulai mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli alaihi salli Muhammad wa alaihi salli Semangat Selamat pagi Selamat pagi Tes, tes Tes, tes, tes, tes Miliar, 2 miliar, 3 miliar Satu, satu, satu Kapan dayanya teman-teman Ini Saya Kebetulan diundang, ya, kalian ngoflok ya. Diundang teman saya untuk menghadiri acara pernikahan. juga ditentukan saya ditunjuk sebagai saksi nikah dengan teman-teman. Kalian tahu keseruannya. Pernikahan tersebut ikuti teman-teman. Assalamualaikum shuhur. Ini calon yang dieksklusi nih. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. La Lahau yang sama kita hormati dua keluarga besar kedua calon itu lain keluarga besar bapak marto selamat dengan keluarga besar bapak suro jiko dua orang saksi yang tercatat bapak purnomo Singgih dengan bapak muhammad boyadi tentu yang berbahagia kedua calon pelai, saudara Muhammad Abdullah Toir dengan saudari dia Parmika Sari. Alhamdulillah Insya Allah yang hadir pada kesempatan hari ini yang Insya Allah semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan Allah subhanahu wa Taala Alhamdulillah, wijib syukur kita panjatkan ke segala limpahan rahmat dan karunia nikmat bagi menjelang siang hari ini kita berkumpul. Di kantor urusan agama kecamatan Tanjung Priok dalam rangka menyaksikan serta mendoakan peristiwa akun nikah. Yang peristiwa ini adalah merupakan sebahagian daripada sunnatullah dan juga sunat rasulullah sallam. Semoga kehadiran kita pada pagi menjelang siang hari ini akan mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari allah swt. Selamat dan salam. Semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabat. Baik. Kita langsung awali pelaksanaan ijat dan qobul ini sebelumnya dengan bacaan Al-Quran surat Al-Fatiha yang mana kita jadikan doa untuk kedua calon pelai kemudian khabar berita rumah tangga yang bahagia, segala mawar rahmat yang diberi rezeki yang ana lantai keturunan keturunan yang saleh dan saleh al-Fatiha Al-Fatiha. Amin. Alhamdulillah ya. Nia jalan Allah ya baik selanjutnya kepada Muhammad Abdullah Taib sudah siap siap baik. selanjutnya kepada wali kami persilahkan untuk berjabat tangan dengan calon, -calon itu Pak pacahnya Nugroho ini apanya pengantin nih ya? ada kandung adik kandung artinya ya. kakak ya kakak ya nanti ada kalimat panjang setelah kalimat tunai langsung dijawab tadi saya terima nikahnya ini ya dibaca aja nggak apa, -apa. nanti saya kasih kode nih tunai saya terima nikahnya coba tes dulu ya tunai saya terima nikahnya dan kawenya dia Parmikasari binti Surajiko dengan mas kawenya yang tersebut tunai gitu ya siap ya siap. baik nanti bapak ikuti saya ya Baik Bapak hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya mari kita sama-saksikan detik-detik yang bersejarah bagi kehidupan bangsa serta negaraamanah yang dikenal dengan ijab kabul Mudah-mudahan dicap kabul ini agar jalan yang lancar kita Sebelumnya mari kita sama-baca istighfar tiga kali dan dua kalimat syahadah. Bersama astagfirullah Astagfirullah Ase Ase allah SWT. Kuli zat min allah illallah. Wa anna rasulullah. وصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته saudara saudara Muhammad Abdullah Tayib Muhammad Abdullah Tayyib. bin bin Martolamet. martolamat saya nikahkan saya nikahkan saya kawinkan saya kawinkan kepada engkau kepada engkau kakak kandung saya kakak kandung saya yang bernama yang bernama iya Parmikasari iya Parmikasari binti binti, binti Surajiko Surajiko dengan mas kawinnya dengan mas kawinnya berupa cincin emas berupa cincin emas seberat 2 gram seberat 2 gram dan seperangkat alat salat dan seperangkat alat salat dibayar dibayar tunai tunai saya terima nikah dan kawinnya Diah Parmikasari binti Surajiko dengan mas kawenya yang tersebut tunai. Saksi bagaimana sah? Sah. Bapak? Sah nggak enggak kelihatan. nggak bisa lah. Iya. Kita banyak banyak makan Nah itulah tadi teman-teman Alhamdulillah Pernikahannya telah berlangsung Dengan hikmat ya, Ingat teman-teman Jangan bosan Nonton channel saya ini Yang nonton channel saya ini Tidak lupa Saya doakan Uangnya bertambah 10 miliar Amin ya